Sebelum kalian nonton video ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan klik tombol notifikasi bros Biar kalau aku buat video baru, kalian dapat notifikasinya Aku hitung sampai tiga ya Tiga Dua Satu Ayo loh we, subscribe weh, subscribe kenapa? Nah gitu dong Thank you ya bros, semoga hari kalian menyenangkan Selamat nonton oh ya, Oke okay, bros, jadi hari ini kita mau main <laughs> Jadi hari ini aku mau buat konten carpool Nyanyi-nyanyi, ya. Yeah. Karena kita gabut, jadi kita ini lagi mau nyari makanan untuk ngeperang anak-anak sambil aku buat sambil kita nyari apa namanya, nyari alat teh, nyari bahan untuk ngeperang si kembar atau anak-anak di rumah. Aku mau carpool dulu. Oke, okay, let's, let's, let's let's let's do it, let's do it, let's do it. Let's do it. Oke okay, bros, kita udah nyampe di Sujuya, jadi kita mau masuk dulu. Sujuya Mall, jadi kita mau masuk dulu mau nyari. Iya, yeah, apa supermarket, apapun itu ceritanya, aku mau nyari bumbu-bumbu uh, cabai nanti bakal kita campur ke makanan anak-anak, jadi -anak, ketika makan mereka pecah gitu. Oke, okay? kita coba masuk. Kita masuk aja. Oke, okay? kita masuk dulu cari bumbunya. kita hari ini udah beli beberapa peralatan untuk prank. Jadi kita mau ngeprank oh, makan di dia. Si kembar? Um, si kembar. Kita nge-prank apa nih? Uh, jadi kita tuh kan mau beli satu makanan, okay. satu banyak lah konakannya kembar. Uh. Beli beberapa makanan yang tapi kita tuh belum tahu ya kira-kira mau makanan apa. Masih berpikir lah sambil nanti jalan kita mau beli makanan apa. Tapi kita udah beli peralatan-peralatannya ini ya. Iya. Yeah. Jadi di sini nih ada, yang mau dipakai nanti kayak gini-gini nih bumbu-bumbu, powder-powder yang pedes-pedes gitu tapi, eh, sebenarnya kita juga akan tahu nggak tahu juga sih, sepeda apa ini jadi kita nanti mau -prank mereka dan kita bakalan cari mana, ah, bukan cari sih kita ke coba nanti bakalan pergi. nanti kita campur ke makanan ya Be? iya ke makanan kita pura-pura apa? kita pura-pura semacam mukbang nanti mereka kita akan prank, dan mereka akan ke pedesan kita kasih ini yang punya, yang punya mereka bakal kita kasih ini iya. macam ini Oke okay, kita lanjut aja ke lokasi ya kita siap siap kita pokoknya udah beli ke sini oke okay. mantap oke okay, ya kita lihat nanti reaksi mereka kayak gimana ketika makanan buncit ini pakai makanan yang bakalan kita kasih ke mereka oke instant jump semoga berhasil kita perangnya be oke okay. jadi beras ya jadi kita lagi di tempat untuk beli makanan nah. uh, makanan buat nge-prime, ecak-ecak iya yeah. gua <laughs> pake apa saran-saran <laughs> kamu untuk ecah ini? Uh, nge-prime buat wanaganku nge yang ember ah. <laughs> jadi, uh, pesan-pesannya ah. makanya gua dendam-dendam kali ini jadi mie, kan ada yang sama nih kan akhirnya kita harus dendam sama oke beli apa? Jadi, <laughs> dia gua beli spaghetti kasih spaghetti nya bumbu, segala macam segala rupa, aku sengaja taruh di tas. iya yeah. Oke okay, kok tempatnya kecil kali. How? Jadi nanti kita akan campur uh, pedas-pedasnya itu di sini, jadi mereka nanti nge-review Kok pedes sekali nih, terus mereka kepedesan. <laughs> Ada kasihan kalian ya, anak ini. Coba yang mana, -mana yang paling pedes? Aduh, kita ngeprank anak-anak Pokoknya buat Ece Eci, sorry ya Ece Eci Karena ini request mami, pengen ngeprank kalian Enggak sih, sebenarnya om pengen ngeprank kalian Kenapa? Karena Enggak pedes? Cuman ngeprankan aja kita taruh Iya, Ece ya, Eci Pengen ngeprank kalian, nah, tadi kan sosok mau ngeprank gitu kan sekarang kalian, om prank sama om om ngeprank <laughs> Terus sekali gak? gila deh lama kali dia tuh agak lama dulu sedikit ya Dile ya baru dile, dia, dile, baru gitu. ini apa nih? gimana <tuk> huh. ini? ini apa? ya. yang satu lagi kan ada? masuk dulu semua semuanya kalau masukin? Iya. gila, memang nanti sakit perut anak-anak yang ini sedikit aja beh. sedikit aja yang itu aku tolong minta tolong kamu adukin ya sedikit aja om soalnya soalnya ini rasanya nggak enak. Iya, perang itu enggak cuma harus pedas. Sakmo buat terkesan nggak enak. Tapi mereka harus tetap enak ya di depan kamera ya. Pokoknya mereka kita harus kita lihat aja ekspresinya. Ekspresi mereka di depan kamera. Hmm. Yang pedes tuh banyakin. Nah, ini yang terakhir nih. Jadi yang ini, yang itu dia aku udah buka. Rasanya aneh ya. Aku sama Jud udah ngerasa. Rasanya cuma aneh doang jadi tuh kayak cuma dia tuh kalau makan makan cabe gitu jadi sejebinnya nah. nggak usah deh karena uh, kenapa kenapa di pencernaannya apalagi ini nggak usah eh pernah sih ini kalau ini wajib kita kasih bawang cabe level 30. puluh <laughs> bon cabe level 30? <laughs> aduh eh cici kasian kali kalian kena blank. masukin jadi bros uh, ini kita nggak perkena -anak, anak sekalian kita mau lanjut ke uh, tempat wisata satu tempat wisata lagi berlawan berlawan jadi, buat dari sini kita mau lanjut rencananya sih pengen naik buat, aku pengen kali yaudah, nanti kita naik ya ayo, kita masukin dulu Yay. gila, parah kali abon abun, abun dapat 30 nih dia pedesnya lama loh, sama kayak tadi coba ngobayangkan oh, dulu tadi ini dicampur <laughs> sorry ya, caheci tapi sayang kok sama kalian tapi perang ini harus tetap dilanjutkan jadi nanti mereka bakalan kita suruh mereka pokoknya harus profesional, pokoknya reviewnya harus keren mereka nggak boleh kepedesan, jadi mereka harus nge-review sampai secantik cantik mungkin, nggak boleh jelek <guruh> dan kita bisa lihat reaksi kayak gimana makan skop cabai-cabai kayak gini, oh my god sorry lagi anakku-anakku <guruh> halo bros, yo, balik lagi bareng kita dan hari ini kita mau nge-review makanan makanan yang.. So, ya, bareng-bareng mereka, ya, mereka berdua Uh, dan hari ini kita akan bakal mak nge-review makanan yang salah satu brand terkenal di Indonesia KFC, tapi KFC nya berbentuk yang, yang minyak Spaghetti. Spageti, jadi kita akan nge-review spageti dari KFC Kira-kira enak nggak sih spageti dari KFC Dan kita juga bakal nge-review dari... Uh, kalau kita berdua yang di belakang, tim-tim belakang kita akan nge-review mitiau Dari Sanondon Oke, okay. uh, Ceci, udah siap untuk nge-review nya? Siap? Oke, mana yang barang-barang yang aja bakalan review? Oke, okay, kan Echa kamera kan? ya 22 -22. Ada tempat maka, ada tempat kan? Ya, di deketin Oke, deketin hmm. Nah, hmm. Uh, ini tampilannya udah beda ya sekarang tempat Dulu kan agak panjang Tempatnya kayak pipih, kayak piring ya? Iya, iya yes. Oke, okay, kita bakal review Nanti kita akan kita lihat uh, Apakah enak apa enggak Nanti ya coba rasain ya, ya. Oke, okay, kita juga nih makan review juga kamu besitunya mana? kok cuma satu? gak tahu. kak, yang bawa cuman satu ya kok ya? enak kalo bisa dikejutkan gitu, perang oke, okay, kita langsung hmm. aja nge-review makanan ini satu, yeah. dua, tiga, doa dulu ya Nana. Eh, oh, oke. Okay. sekalian diaduk ya, dulu diaduk Ya, doa masing-masing okay. okay, ya bismillah oke oke, ayo, diaduk ya, diaduk makan makan-makan diaduk lah kita harus profesional ya profesional ya, tetap profesional ya harus habis sekarang karena like, nih kita oh lagi nge-review. No. Apaan? <laughs> no no no no. Oh, no. Cepat. Beli habis. Tidak kelihatan sih. Karena hmm. setirnya. Berduanya kelihatan. Harus habis ya. Aduh, minum kita hilang pulau ini. Hmm, nggak mungkin hilang lagi kan? Bagaimana hmm. taruh om um ini? Enak pedas. Ini ya. uh -huh. juga gitu Gila. orang yang nge-review Wah, wow, oh, bismillah lama kali ini kan, ya. coba coba, coba. makannya bisa sampai. kamu aja mau habis eh coba coba, kita udah bisa soalnya karena Makanin, mau ngomong konten lagi, aduh lama kali eh, Di sini ini. ada baksonya loh apa? ya kita mau oh, di kamera makanya gue gak makan, coba ini lagi pada nge-review nih ini kita makan kalau aku dimakannya ada baksonya juga nih, Awaslah. kamu ayo buka ayo buka, dia mau jatuh akunya kan oke okay, kalau ya. Kit mau dapet baksonya, makan malam tadi enak nggak bayar eh, mimpilnya? apa es bos oh no no no no enak nggak? buka Encih kenapa Ceh? Eh, mm -hmm. ayo nih ayo cepet-cepet, nanti waktu kita berjalan lagi eh. Ini apa namanya, udangnya kok enggak? ada? Eh, ya? Minumnya mana? Ayo kita habisin dulu. Jadi, bros, kita kita uh, ini aja, itu udah mulai habis. Mereka makanannya dan mereka kuat juga. Dan gimana, cek-ceknya enak ya? Enak ya, lumayan nah, ya? Makanan ya. okay. di sini ya? Udangnya kok gak ada ya? <tututun> kok orang udah sih, cuci dikit sih, jadi udah dimakan. Dimak <tutun> <Tidak tutun> <tutun> udangnya nggak ada. Cepotnya tuh kan Cepotnya Oke kalau untuk tuh lumayan Cepotnya tuh kan Enak loh Oke kalo untuk Meteo nya Ngomong Ececi Ngomong habis. Kenapa? Kok nangis? Eca udah abis? Oke gimana? Gimana, gimana? Eceh rasanya? Gimana Eceh rasanya? Gok gledak kupik <laughs> Kenapa? Cepotnya nangis sih. Kami ini mau ngepangin Berarti ga enak berarti? Eh. Kenapa tapi dia skull. Oh no no no no. Domino ngilang pula tadi tadi udah kembali lagi. Noh jangan. pula tuh. Itu belum habis. Eci Ci, saya belum habis. Eci belum habis. Oh jadi suara kali. Oke, bros Mereka udah update. Gimana rasanya? Nana. Ayo ngomong di depan di depan. Jet mereka. Enak. <laughs> udah, biar hmm udah atau dua tiga ya it's free, <laughs> udah jadi anak-anak kena -anak, anak prank kita bro kasih minumnya ini nih jadi mereka kita suruh VIP udah sampai nangis <laughs> Aduh, Eci sampai nangis dia. Oke, okay, oke. Okay. So pretty bad. So really bad. Kan tahu kan dikasih apa sama Om? <laughs> Kalian dikasih. Eci Eci sampai. Om kasihasin, rekam di kamera, Ci. Ini ingus Eci nih tisu nih ini namanya. Tisu. Kok buka? Gimana kan nggak mau meninggal. Kan akan dikasih ini sama Om. <laughs> mami kok yang nge-review prank? Sih, sih aduh gimana rasanya kena prank? <ganti> mau nge-review, enak eh, tapi sambil stres. ketawa <ganti> aja aku dari tadi. aduh nggak mau aku nggak hey. hey. mau kau. mau pakai jadi wah ini penting nggak? keluar dia keluar nggak dia tahu loh karena sangat pedesnya itu <laughs> oke okay, kita beli es habis ini ya. Oke <laughs> oke okay. okay, thank you guys for watching ini video akhirnya chai chicken prank friend <laughs> nah, kami. Mereka suka mau nge tapi karena pedesnya mereka gak bisa nge-review. Karena biasanya tadi Rudy dia bilang kalau kita profesional di sini akhirnya mereka nggak bisa profesional. Karena apa? Karena pedesnya naus. <laughs> Udah level tiga puluh plus lagi merica plus lagi pedesnya, aduh nggak tau level berapa lagi lah. Oke, okay. ya akhirnya mereka kena prank mereka kemarin sok-sok kan, ini sebut yang akhirnya mereka kena prank. Ini ide dari manis Oke, okay, thank you for watching this video, Cici, thank you ya, buat sudah di prank, berhasil di pranknya mereka tadi sok-sok mau cantik-cantik di depan kamera akhirnya nggak bisa. Oke, okay, thank you for watching this video, see you, bye bye, sampai jumpa bye. di video-video kita selanjutnya. Mudah-mudahan mereka bisa kita prank lagi. Terus bahagia karena bahagia kita ciptakan Dadah, see you. A smile on your face. You always say I'm changing, but I only change the pace.